Halo Bentar perutnya tiga puluh setengah Sampai sudah ada Titik ada Saturasi bagus Kalau mata papahnya Bisa di videoin untuk ajar